Halo sahabat Halo Mael Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halo Mael Studio. Halo Mael Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ciweni, seorang dosen di Fakultas Teknologi Informasi, namun saat ini tidak berada di Indonesia. Dengan bangga kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya biasa panggil nama nih. Halo Wen, silahkan menyapa para sahabat Halo Mael Studio. Oke, halo Cemeli. Semoga semua lagi dalam keadaan sehat-sehat ya sekarang. Wah, Weni asik banget ya studi lanjut di Korea ya. Gimana nih bisa kuliah di Korea? Terus prosesnya seperti apa nih sehingga Weni bisa berhasil menerima beasiswa untuk sekolah di luar negeri? Oh, yang pasti bersyukur banget ya bisa dapat pengalaman studi di luar negeri. Terus uh, karena memang waktu Seudah lulus S2 waktu itu, kepengen banget kalau misalnya nanti S3 itu bisa di luar negeri gitu. Hmm. Jadi pengen dapat pengalaman yang baru lagi gitu. Terus ya memang di sini dapat banyak pengalaman-pengalaman baru, seru-seru, dukanya ada pasti. Terus uh, juga dapat teman-teman baru yang nggak cuman apa ya, nggak cuman orang Indonesia, nggak cuman orang Korea, tapi Teman-teman dari berbagai negara gitu Jadi seru banget Wow. Terus Apa ya kalau perjalanan Kenapa bisa dapat Sampai bisa dapat beasiswa di Korea Jadi kalau misalnya di Korea ini kan banyak Jenis beasiswanya Yang bisa dimanfaatkan Dari mulai GKS Itu Global Korea Scholarship Terus ada untuk program Exchange Student juga Terus ada KUIKA Terus, biasanya ada dari perusahaan-perusahaan tertentu, kayak Deung atau samsung. Kemudian ada juga dari universitas, dan ada yang dari profesor langsung seperti yang saya ini. Jadi, kalau yang saya ini dapat beasiswanya itu dari universitas dan juga dari profesor, jadi gabungan gitu beasiswanya. Nah, ceritanya gimana bisa dapat ini? Jadi, waktu itu. Emang pertama kali target negaranya itu sebenarnya bukan ke Korea Jadi pas cari-cari uh, informasi untuk negara yang sudah saya target itu Saya itu udah les bahasa sana Karena kan untuk persiapan studi kita harus tahu requirement uh, di negara itu tuh apa sih gitu kan Salah satunya adalah bahasa kalau misalnya negaranya bukan yang bahasa Inggris, berarti kita harus double kan hmm. untuk kursus lagi bahasanya. Jadi, kursus bahasa Inggris iya untuk persiapan seperti IELTS atau TOEFL, Terus, uh, kursus bahasa lainnya lagi untuk penunjang. Karena biasanya kalau mau S3 itu, kita butuh uh, seperti sertifikat bahasa, di bahasa lokal di negara itu. Nah, waktu itu ceritanya kenapa bisa tiba-tiba belok ke Korea? Jadi ada yang share informasi, boleh sebut nama nggak sih? <laughs> Oke, okay. uh, sebut aja Pak Oscar Karnalim ya. Wah, oh, yang mampir <laughs> Jadi, bulan beberapa bulan yang lalu. <laughs> oh iya ya. <laughs> Jadi Pak Oscar ini sempat share poster ke saya, dua poster sebenarnya. Jadi, itu tuh tentang lowongan PhD di Korea. Nah, jadi waktu itu yang satu kampus ini, half, yang satu itu kalau nggak salah Pusan University ya. Itu saya agak-agak lupa. Nah, dari kedua poster itu, itu tuh dua-duanya, lowongannya itu langsung dari profesor. Jadi, bener-bener kita langsung kontaknya itu ke profesornya langsung gitu. Nah, dari situ mulai dicek-cek dulu kan ya, kampusnya di mana nih, terus persyaratan-persyaratannya apa, dokumen-dokumennya apa aja. Terus kayak mikir, uh, kan kita mau ke negara orang nih ya, uh, belum tahu apa-apa di sana, terus misalnya nggak punya saudara juga di sana, belum ada temen yang kenal di sana. Jadi, yang pertama dicari itu adalah lokasi, lokasi dari universitasnya. Nah, kebetulan pas waktu itu, aku cek, Half itu ada di Seoul, tapi yang satunya itu kan Pusan University itu bukan di Seoul gitu. Jadi kayak mikirnya, oh kayaknya lebih gampang nih kalau di Seoul gitu kan, datang terus ya dari Incheon ke Seoul pasti nggak terlalu jauh. Nah, udah gitu, ngecek lagi, ngecek persyaratan-persyaratan, karena di situ di poster itu udah jelas banget di didetailin. Oh nanti ini risetnya kita mau cari orang untuk riset di bidang ini ini ini ini ini kayak gitu loh. Jadi udah udah tahu banget persyaratannya apa, terus udah dicek bidang risetnya, kita juga riset uh, coba lihat background uh, riset dari profesornya itu sendiri gitu. Nah setelah dibandingkan dari dua ini, aku mutusin untuk submit ke yang half doang cuman satu doang waktu itu. Karena waktu itu sebenarnya mikirnya untuk coba-coba aja. Jadi kayak pikir-pikir kayak buat pemanasan dulu gitu. Sebelum beneran submit untuk PhD ke negara yang udah ditarget. Uh, jadi bener-bener nggak -bener kepikiran bakal diterima gitu. Jadi akhirnya singkat cerita udah, udah persiapin semua dokumen, submit, terus... Gak lama itu ada email, kayaknya satu dua minggu gitu. Ada email, katanya lolos ke tahap interview. Nah, ini udah deg-degan dong. Waduh, interview sama profesornya dua lagi langsung. Oke deh, terus gak lama udah udah janjian jadwal ketemuan. Waktu itu, eh, uh, interviewnya online gitu, kayak bukan pakai Zoom tapi satu aplikasi lain. Aku lupa. Nah, terus. Udah wawancara selesai uh, Gak lama dapat email lagi Ada tes coding katanya Ci oh. Jadi waduh ini dikasih soal Terus ada dikasih uh, semacam studi kasusnya gitu Terus itu harus diselesaikan dalam 5 hari Harus disubmit Ya aku kerjain sebisaku Terus uh, itu beneran disubmitnya juga beneran gak yakin Uh, itu yang dimauin sama profesornya atau bukan Pokoknya apa yang aku kerjain aku submit gitu Terus dari situ kayak dua mingguan masih belum ada kabar Wah kayaknya aku udah skip Di skip nih kayaknya sama profesor gitu kan <laughs> Eh ternyata nggak lama ada email masuk Katanya aku lolos lagi ke interview yang berikutnya Nah di interview yang berikutnya ini Dua orang profesor lagi. Jadi kalau interview pertama itu uh, bisa dibilang lebih deep ya. Jadi kayak uh, profesornya itu tanya apa yang kamu tahu tentang uh, riset di bidang ini. Terus riset kamu selama ini apa gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang interview kedua ini boleh dibilang lebih ringan gitu. Jadi kayak kenapa sih pilih Korea terus uh, kenapa pilih kampus ini. Kayak gitu-gitu, jadi nggak yang terlalu gimana banget. Nah, udah gitu, akhirnya ya singkat cerita lagi diterima di kampus ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya singkat ceritanya, kalau untuk persiapan S3 sebenarnya yang nomor satu pasti bahasa ya. Terus target negaranya harus jelas dulu. Dicari info-info beasiswanya apa aja. Terus udah gitu ya, cari universitas yang dimaunya apa gitu. Sama kalau misalnya S3 ini Terutama S3 Harus cari informasi tentang profesornya hmm. Kayak gitu Saya ingin tahu nih Waktu Weni di interview itu pakai bahasa apa Bu? Oh pakai bahasa Inggris Oh pakai bahasa Inggris Yang pasti nggak pakai bahasa Korea Pasti oh. kayak kacau banget kalau pakai bahasa Korea Tapi pakai kalau sekarang Inggris. mungkin sudah sangat lancar ya Apanya? Bahasa Koreanya Aduh Enggak, enggak, enggak susah. Susah, susah. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari doang, kayak misalnya untuk pesan makan atau misalnya mau traveling kemana masih oke okay, gitu oh. bahasa padanya. Tapi kalau buat di kelas terus buat presentasi itu masih jauh banget. Eh ah, kebetulan kalau di departemen aku ini kalau yang master dan PhD kelasnya semuanya bahasa Inggris oh. yang departemen aku. Tapi ada, ada kalanya kita tuh harus ambil kelas dari departemen lain. Hmm. Nah kalau kayak gitu biasanya kita mesti email profesornya dulu gitu. Kayak profesor uh, saya tertarik dengan mengikuti kelas ini. Tapi saya nggak bisa bahasa Korea atau bahasa Korea saya nggak bagus gitu. Uh, apakah bisa ikut gitu intinya boleh nggak ikut hmm. kelasnya. Nanti ada profesor yang misalnya menolak. Ada yang bilang, oke okay, silahkan Kebanyakan sih pada bilangnya, oke okay, silahkan boleh ikut Tapi saya bakal menjelaskan dalam bahasa Korea Karena misalnya kebanyakan atau mayoritas dari studentnya orang Korea Jadi dia bakal menjelaskan dalam bahasa Korea Tapi slide saya bahasa Inggris Terus referensi buku juga bahasa Inggris Dan nanti ujian juga bahasa Inggris Dan Nanti uh, student juga boleh presentasi dalam bahasa Inggris kalau misalnya diperlukan gitu. Wah ini jadi teman-teman dikuatkan ya kalau ada yang mau studi lanjut ke Korea seperti itu. Nah ketika yeah. mencari fakultas atau program studi gimana cara milihnya Wen? Dan tadi ya oh. kenapa pilih Koreanya harus ada ceritaannya. <laughs> kenapa pilih Korea? Uh, Sebenarnya itu karena tadi yang di-share poster itu nggak pernah kepikiran buat studi lanjut di Korea gitu tapi karena ada poster itu akhirnya mencoba gitu siapa tahu nih dapat walaupun sebenarnya nggak terlalu yakin waktu itu karena cuman ya udah coba coba-coba aja dulu gitu kan kalau untuk studi lanjut tuh butuh banyak dokumen kayak misalnya motivation letter terus TV dan lain-lain kan mau nggak mau kita kalau mau submit harus menyiapkan Nah itu jadi udah mulai kayak hitungannya ya udahlah untuk nabung gitu nabung persiapan untuk nanti submit untuk scholarship uh, jadi kalau kenapa ditanya kenapa pilihnya Korea sebenarnya aku nggak tahu gitu mungkin <laughs> emang udah jodoh pilihnya <laughs> di sini aja gitu <laughs> oke okay, kalau untuk mencari program studi karena waktu itu uh, dari posternya udah jelas banget departemennya apa kemudian bidang risetnya apa, jadi aku cari infonya dari websitenya mereka, terus kebetulan nama dari eh, departemennya sendiri itu nggak IT, nggak yang IT banget, tapi engineering gitu, masih engineering dan eh, bidang riset profesornya juga IT banget gitu. Jadi waktu itu ya... Saya pikir ini masih oke, okay, karena kan kita dosen harus studi lanjutnya harus satu jalur ya, harus linear gitu. Yeah. Jadi waktu itu konsultasi juga sempat dengan Ibu Mewati. Iya, wow. uh, yeah, karena uh, waktu itu sempat pikir, oh nomor departemennya ini industrial kan, industrial and management engineering. Uh, gimana nih Bu, tapi risetnya ini masih IT banget. Terus kata Ibu Mewati, oh nggak apa-apa kalau kayak gini. Karena nanti kan risetnya masih satu linier gitu. Jadi aku ambil kesempatan. <laughs> kayak gitu. Kalau di sana bebas pulang ke Indonesia kapanpun atau ada kontrak tertentu, Wen? Selama studi lanjut. Eh, udah pulang berapa kali nih? <laughs> <laughs> oh, Oke. Okay. Kalau pulang ke Indonesia baru sekali, Ci, jujur. Oh. Karena kemarin kan pandemik ya. Jadi agak susah. Takutnya. Bisa balik ke Indonesia, tapi nggak bisa masuk Korea hmm. lagi, gitu. Itu kan agak susah. Terus kalau misalnya di sini, jadi karena aku itu kan dapat beasiswanya dari universitas dan dari profesor. Nah, jadi hitungannya itu boleh dibilang kayak kerja, gitu. Setengah kerja riset di laboratorium. Jadi tiap Senin sampai Jumat, kita tuh harus ke lab, gitu kerja riset sebenarnya profesornya enggak yang mendikte banget kamu harus uh, di di lab itu ngapain ngapain ngapain enggak jadi kalau ada kelas ya silahkan kelas kalau mau ngerjain tugas silahkan, tapi yang penting riset gitu risetnya yang profesor ini tetap berjalan kayak gitu jadi kalau misal uh, kita sakit atau misal mau izin misalnya mau ke imigrasi atau kemana gitu Biasanya bilang ke profesornya, karena takutnya dicari kan ya, pas waktu itu, hari itu misalkan dicari sama profesor kok nggak ada. Jadi biasanya bilang ke profesor. Kalau mau pulang ke Indonesia juga harus bilang dulu, jadi biasanya beberapa bulan sebelumnya bilang nih ke profesor, Prof saya mau izin pulang ke Indonesia, nah kalau di lab saya itu dikasihnya satu bulan. Jadi dalam setahun itu dikasih satu bulan, bebas mau di summer vacation atau mau di winter vacation. Terus biasa juga uh, profesor kita ngasih kayak libur satu minggu gitu di winter atau di summer vacation jadi gak usah datang ke lab karena kan sebenarnya summer dan winter itu libur di sini ya gak ada kuliah. Tapi yang namanya anak S2 dan S3 yang nge-lab pasti harus ke lab tetap menjalankan riset itu. Nah, Jadi kalau misalnya profesor aku biasanya kasih libur satu minggu di summer atau di winter vacation kayak gitu. Jadi betah di sana atau di sini nih, Wen? <laughs> Wah, ini pertanyaannya susah ya. Kalau <laughs> kalau boleh jujur ini ya, untuk hidup sehari-hari di sini fasilitasnya oke banget. Oh. Jadi betah gitu ya kalau di sini. Tapi kalau tentang kerja, pressure-nya di sini apa ya? Berat banget, boleh dibilang berat banget apalagi dengan budaya paling palingnya orang Korea ini. Mereka kan cepat kerjanya ya. Jadi segala itu cepat-cepat gitu, harus cepat-cepat. Aku pikir kalau misalnya tentang kerja, aku lebih suka di Indonesia. Oh. Tapi kalau hidup di sini lebih nyaman gitu. <laughs> ayo teman-teman kesana <laughs> oh. <laughs> Nah, ini dari foto-fotonya ya. Seneng banget nih Weni teh, kayak di drakor loh. Indah banget Adi. ya si Koreanya kayak di, uh, iya, kaya di drakor. Iya, kayak di drakor. Teman aku nih, Wen, yang nyenengin di sana. Oke, teman aku sempat bilang kayak gini. "Kenapa kamu selalu masih suka nonton drama Korea sih? Kan kamu udah di dalam dramanya sendiri gitu." Maksudnya oh. di, udah di Korea sendiri. <laughs> eh, jadi sebenarnya hmm, bisa dibilang gini ya. Kehidupan nyata di sini tidak seindah di drama Korea teman-teman, tolong. <laughs> jadi enggak ya? Enggak uh, seindah, pokoknya nggak seindah di drama Korea lah. Uh, terus, kalau tentang foto-foto di sosial media, sorry banget ya, <laughs> karena aku cuman bikin iri. Kayak, <laughs> aku cuman ngepost yang kayak seru-serunya doang gitu kan, hmm. karena kan namanya Instagram gitu. Masa sih mau ngasih uh, five yang negatif gitu kan? Uh. <laughs> Jadi, aku cuman ngepost yang seru-serunya doang nih, padahal. Dukanya juga ada pasti di sini gitu ya. Jangan dipos. <laughs> itu kalau yang itu nggak dipos. Terus uh, kalau... Ya aku di sini sempat ngunjungin banyak tempat gitu ya. Sampai teman orang Korea aku bilang... Kayaknya kamu lebih banyak ngunjungin tempat di Korea dibanding aku katanya. Iya <laughs> <laughs> sempat dibilangin kayak gitu. Tapi sebenarnya... Uh, aku bisa mulai mengunjungi banyak tempat itu setelah semester keempat. Jadi setelah semester keempat itu, udah nggak ada kelas yang harus diambil lagi, gitu. Jadi, bisa dibilang, bisa agak menarik nafas, gitu ya. <laughs> Dan uh, ini yang perlu diketahui, aku tuh kalau misalnya pergi-pergi gitu, pasti di weekend. Uh. Atau di tanggal merah, gitu. Jadi, kalau hari kerja yang pasti ada di lab. Gitu pasti itu <laughs> nah, terus, uh, dan bisa ke banyak tempat. Ini kan mungkin kayak, "Oh, uangnya banyak gitu ya?" Enggak, <laughs> teman-teman kita di sini cuman mahasiswa. <laughs> Tau, kayak kantong mahasiswa kayak gimana terbatas gitu. Jadi uh, kebetulan kemarin kan sudah gelombang besar COVID itu. Nah, di sini tempat wisata mulai perlahan-lahan dibuka gitu ya, hmm. tapi cuman untuk yang lokal aja maksudnya enggak untuk wisatawan dari luar negeri kayak gitu. Masuk Korea itu belum bisa kan waktu itu. Sekarang udah mulai dibuka Korea. Nah dari situ pemerintah sini tuh uh, mereka punya kayak program-program yang terkait pariwisata. Dan kebanyakan itu khusus untuk foreigner. Hmm. Jadi memang mereka ingin para foreigner ini dapat experience. Uh, tahu tempat-tempat wisata yang kan kita tahu kalau misalnya dengan tour agent itu kan kalau tour itu pasti ke tempat itu lagi itu lagi itu lagi gitu kan ya Gyeongbokgung Nami Island terus uh, Namsan Tower udah pasti ke situ-situ aja gitu nah mereka ini pengennya daerah-daerah lain juga dikenal gitu hmm. sama foreigner jadi mereka bikin banyak program untuk foreigner ada yang benar-benar kita free, ada yang kita cuman bayar murah banget untuk untuk ukuran di sini gitu ya. Misalnya cuman bayar 5000 ribu won, 10 ribu won, 15 ribu won. Itu kan dengan mereka menyediakan, udah menyediakan transportasi, menyediakan uh, tour guide juga gitu, yang bisa bahasa Inggris. Nah, itu tuh kehitung murah banget gitu. Jadi, biasanya dapat dari situ. Jadi, nggak yang ngeluarin uang banyak banget gitu <laughs> kalau yang mengeluarkan uang banyak banget sih mikir-mikir kayaknya nggak sering-sering gitu paling ya setahun sekali gitu jadi dokumentasi penting ya kenang-kenangan ada di sana <laughs> Oh iya karena mereka gini karena kita dapat program dan layanan dari mereka kita harus post oh. di media sosial gitu jadi makanya sorry banget aku banyak banget fotonya <laughs> jadi kelihatannya kayak ini, Wen, ini di Korea jalan-jalan apalagi studi, gitu ya. <laughs> gak apa-apa, bikin jadi pengen studi ke sana. <laughs> <laughs> gitu. Banyak gak sih, Wen, orang Indonesia di sana yang studi lanjut? Oh, banyak banget. Banyak uh -huh. banget. Kalau sekarang, di di aku aja, gitu ya, sekarang 4 orang-orang Indonesia. Terus, aku banyak... Ketemu juga orang Indonesia, kalau misalnya lagi kayak tadi ikut program tournya dari pemerintah Korea, itu sering banget ketemu orang Indonesia. Sampai tour bilang, orang Indonesia ini banyak sekali ya katanya di Korea. <tuh. <tuh. <tuh. Pasti itu ketemu orang Indonesia. Terus uh, di, di club badminton, aku mm. kan join club badminton di sini, yang memang kebanyakan foreigner gitu ya, membernya. Itu juga banyak banget orang Indonesia. Wow. Entah itu yang lagi studi, entah itu yang lagi kerja di sini, gitu. Jadi banyak banget kalau orang Indonesia sih. Nah, ini tadi cerita happy happy -nya. Ada kesulitan nggak nih, Wen, waktu awal-awal di sana? Atau lancar semuanya? Oh, kalau lancar kayaknya nggak mungkin gitu ya. <laughs> <laughs> <laughs> uh, kalau kesulitan-kesulitan yang pasti sih, kalau misalnya dari lingkungan bahasa ya. Oh. Jadi pertama kali datang ke sini itu, aku dulu sempat les bahasa Korea. Walaupun sebenarnya tujuannya bukan untuk studi, tapi buat having fun doang. Cuman, uh. oh, les bahasa Korea yuk iseng gitu. Jadi datang ke sini ini udah bisa baca hangul seenggaknya. Hmm. Terus tahu beberapa kalimat dan beberapa kata. Plus, suka nonton drama Korea gitu ya. Jadi dapat kayak beberapa hmm, insight tentang... Kalimat-kalimat atau kata-kata yang sering dipakai. Nah, kalau tentang bahasa itu kan uh, apa ya? Kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, satu aku dapat les Korea juga di sini, dapat hmm. kursus bahasa Korea. Terus uh, apa lagi ya? Kalau misalnya untuk kayak tadi kayak misalnya ke restoran atau misalnya buat kadar jalan-jalan, beli tiket atau apa itu masih oke okay gitu, tapi kalau untuk presentasi levelnya masih jauh banget gitu saya Ci. Okay. Jadi ya, mungkin orang juga pikir eh kenapa sih kan lagi di Korea, kesempatan dong buat ngelancarin bahasa Korea, mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau udah di sini terus kalian S2, S3 yang harus nge-lab itu tenaga waktu sama otak tuh udah terkuras gitu. Buat riset itu sendiri. Jadi kayak bahasa Korea ya udah seadanya aja gitu. Kalau misalnya di kampus, kalau dengan profesor nggak pernah ada masalah karena kita komunikasi pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya sama staff, kayak staff TU lah ya gitu misalnya, atau staff administrasi lain, itu kan mesti pakai bahasa Korea. Atau misalnya ada butuh apa sama satpam gitu, itu mau nggak mau harus pakai bahasa Korea. Sampai uh, staffnya TU departemen aku tuh udah kayak tahu banget gitu. Ini orang ini nih bahasa koreanya setengah-setengah gitu. <laughs> <laughs> Jadi aku kadang ngomong bahasa korea. Terus nanti dia jawab aku pakai bahasa inggris lagi kayak gitu. Jadi seringnya itu aku setengah-setengah campur-campur. Tapi dia pasti jawabnya pakai bahasa korea. Ci. Uh. Jadi oke okay, aku paham gitu. Tapi aku kayak bingung mau ngejawab tuh. Bahasa Koreanya kayak gimana gitu Jadi aku kayak campur-campur gitu Setengah Inggris, setengah Korea Tapi mereka Jadi, memaklumi hal itulah ya Kayak kita di Indonesia ya Iya, iya Termasuk termasuk profesor-profesor yang misalnya Ketika kita ambil kelas yang bahasa Korea uh, Maksudnya profesornya jelasin pakai bahasa Korea Nanti tuh profesornya kayak gini uh, Ada satu profesor ini lucu banget Pokoknya setiap pertemuan Entah itu di tengah atau di akhir gitu ya Pasti aku dipanggil kayak Weni, Kencana, kamu oke okay? ari oke okay? kayak gitu kan? Terus aku yang udah pening ini karena setiap kalau kelasnya bahasa Korea itu kan kayak harus mikir double gitu ya, satu mikir materinya, kedua mikir ini bahasa Korea ini profesornya ngomong apa gitu kan? Jadi aku cuma nih kesini kencan semita. Oke, <laughs> kayak, kayak aku cuman ya, aku baik-baik aja gitu <laughs> masih oke, okay, tapi di luar itu ya mau enggak mau harus belajar lagi kan. Karena untungnya banyak banyak sumber lain kayak di YouTube gitu kan bagus banget. Aku biasanya cari dari YouTube-nya MIT. Itu bagus bagus banget. Jadi belajar ulang lagi dari situ gitu. Hmm. Oke. Okay. Wah, teman-teman nih dapat banyak info ya kalau mau studi di sana. Sama seperti teman-teman tugas akhir kalau di hmm. ini ya. Ada pembimbing mm -hmm. juga, ada dosen pembimbing. Nah, kalau proses di sana gimana, Ben? Uh, kalau proses S3 disertasinya, apa ada bimbingan juga atau gimana? Oke, okay. karena kalau untuk uh, kami yang ada di sini, master dan stud uh, PhD student yang memang dapat beasiswanya, udah langsung dari profesor, kita udah langsung otomatis pembimbingnya itu gitu kan. Nah jadi kalau bimbingan itu udah mulai dari semester 1 kita itu di pelan-pelan sama profesornya itu diarahkan untuk masuk ke project researchnya mereka. Jadi kalau kita dapat beasiswa dari profesor itu profesornya pasti punya project-project research. Karena uang yang kita terima per bulannya itu ya dari situ gitu. Hmm, jadi kita harus riset di situ, nah, sebenarnya untuk disertasi sendiri topiknya profesor itu enggak yang strict harus, oh kamu harus eh, disertasinya proyek ini, enggak sih. Jadi kita bisa misalnya, oh ada topik lain tapi masih terkait, maksudnya ruang lingkupnya masih di situ, masih di ruang lingkup riset profesornya, itu masih oke. Okay tapi kalau aku lebih mikirnya kayak uh, mending kayak ngerjain satu hal tapi untuk dua kepentingan gitu jadi aku ngerjain proyeknya profesor untuk riset disertasi aku plus juga bisa dipakai nantinya untuk uh, profesornya sendiri kan penyelesaian Project dari risetnya profesor gitu jadi memang dari semester satu udah udah mulai diarahkan gitu dan uh, setiap seminggu sekali, kalau di lab aku, itu ada yang namanya seminar. Hmm. Jadi di seminar ini, setiap mahasiswa itu dapat giliran, presentasi. Presentasinya apa? Presentasi mengenai paper, jadi paper orang, kita rangkum, kita presentasikan nih ke profesor dan ke teman-teman lab yang lain. Hmm. Terus kalau enggak, kita juga boleh presentasi progress research-nya kita. Udah sampai mana, jadi nanti profesor tuh bisa kasih masukan gitu. Kayak, oh ini kayaknya lebih bagus misalnya ditambahkan apa, atau misalkan kayaknya ini lebih cocok pakai metode ini, ini, ini, kayak gitu. Jadi untuk proses bimbingannya sendiri sebenarnya ya setiap minggu, boleh dibilang setiap minggu atau misalkan bisa dibilang sepanjang di sini gitu kayak gitu. Nah, jadi pengen tahu nih fokus penelitiannya apa, Wen? <laughs> jadi kalau di lab sini, fokus penelitiannya kita tuh di human activity recognition. Jadi itu tuh tentang mengidentifikasi pergerakan orang. Jadi misalnya nih, ini aktivitasnya itu orang ini lagi ngapain, gitu. Itu bisa dari image, bisa dari sensor. Nah, kalau di uh, lab kita itu fokusnya di sensor. Jadi sekarang aku lagi ngerjain juga uh, datanya data sensor, gabungan dari data skeleton sama dari data uh, finger tracking. Nah, terus aku gabungin dengan ergonomics gitu. Jadi ergonomics ini kayak uh, kita mengevaluasi postur badan dari seseorang ini, safety atau enggak gitu. Atau misalkan ini posturnya bisa mengarah ke penyakit-penyakit yang apa disebutnya musculoskeletal disorder. Atau kayak gangguan nyeri otot, tendon, saraf gitu. Jadi ya penelitian saya di sekitar situ kalau sekarang sih. Mantap dan menarik banget nih. Kalau di sana ya Wen, ada nggak hal-hal yang beda banget sekolah di Indonesia sama sekolah di Korea? yang benar-benar uh, beda gitu, dirasakan, oh di Indonesia nggak ada itu gitu. Kalau misalnya tentang belajar sih sebenarnya sama ya, hmm. cuman orang Korea ini gila belajar banget, boleh dibilang gila belajar banget. Jadi kalau misalnya nih ya, lagi minggu ujian, di kampus tuh rame, bener-bener rame, sampai tengah malam juga rame. Ngapain itu orang-orang pada belajar? Terus kayak, kan kalau di kampus tuh banyak study room kayak gitu-gitu. Itu pasti penuh kalau minggu ujian. Terus kafe-kafe di sekitar kampus, yang biasanya misalnya mereka tutup jam 10, jam 11. Kalau lagi minggu ujian, mereka bisa tutupnya itu nanti jam 2, jam 1 gitu. Karena memang orang-orang banyak yang belajar di kafe juga. Bahkan di sini tuh banyak study cafe hmm. Jadi... Kafe yang memang khusus untuk orang-orang belajar. Nah, di kafe itu nggak boleh berisik sama sekali gitu. Harus sunyi, senyap. <laughs> Karena orang-orang benar-benar fokus buat belajar. Terus yang unik lagi tuh. Jadi, <laughs> di sini ada kayak tempat-tempat yang memang menyediakan layanan untuk memonitor siswa-siswa belajar. Hmm. Jadi kayak misalnya orang tuanya daftari nih anaknya ke situ buat memonitor. Jadi si anak ini tuh harus belajar misalnya setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa. Terus nanti yang mantau itu si orang-orang di perusahaan itu, bukan di perusahaannya apa ya namanya, di tempat itu gitu. Misalnya lewat Zoom atau apa gitu online. Dan aku pernah tanya teman-teman yang orang Korea ya. Pernah nggak sih pakai layanan atau fasilitas kayak gitu? Oh iya, pernah katanya. Kenapa? Karena kita kan orang Indonesia nggak biasa ya. Kayak, ngapain juga gitu bayar orang. Cuman buat memonitor kita belajar gitu kan. Nah, tapi mereka bilang katanya untuk memotivasi biar belajar. Jadi ketika mereka online di aplikasinya itu, biasanya mereka punya aplikasi masing-masing online gitu kan. Itu kan banyak orang yang lagi belajar juga, jadi katanya kayak memotivasi terus, ada yang ngawasin juga gitu. Jadi memang mereka bayar orang untuk ngeliatin mereka belajar gitu, hanya ngeliatin ya, ya, ya. atau ada tutoringnya atau gimana ngeliatin, bener-bener oh. ngeliatin, cuman memonitor. Oh, ini bener nih, anak ini belajar dari jam sekian sampai jam sekian gitu, pada report ke orang tua mungkin nanti ya ada oh. ada pasti ada ada reportnya jadi anak ini belajar dari jam sekian sampai jam sekian terus misalnya lagi kalau misalnya hmm, apa ya ada yang terlihat gitu ya itu kan dimonitor sama orang ada yang kelihatan nggak lagi fokus belajar misalnya main game atau apa itu bisa dikasih kayak warning gitu ke anaknya kayak gitu gitu lucu banget <laughs> Menarik. mungkin ini kalau di Indonesia nggak laku kali ya, aku nggak tahu sih. <laughs> Tapi orang sini pakai pakai layanan itu banyak banget yang pakai. Menarik nih. Oh ya Wen, berapa lama lagi nih studinya selesai? Ah ini mohon doanya, satu semester lagi selesai. Wow. Jadi mohon doanya teman-teman ya. Semester ini lagi mau menyelesaikan disertasi. Ya, semoga bisa sidang nanti dengan lancar di akhir semester. Wow. Bulan apa tuh, Wen? Uh, kalau sidangnya tergantung dari profesor ya. Mungkin akhir November atau di Desember. Biasanya sih di Desember sih. Oke. Okay. Wah, kita harus doain bareng-bareng nih. Nanti kalau sudah selesai pulang Indonesia? Oh iya, oh, pulang iya. Indonesia. Sudah kangen ya. Nah, berdasarkan pengalaman nih, Wen, ada nggak hal yang berkesan? Buat Weni ketika studi di sana Kalau ketika studi banyak banget pasti ya Aku belajar banyak banget Tentang riset Dari profesor-profesor aku Gimana caranya kayak bikin Proposal Riset gitu Terus kayak uh, Gimana caranya menulis paper Kan mau gak mau Kita menulis paper terus langsung di review sama profesor gitu kan Terus gimana sih caranya untuk memahami uh, oh, kalimat ini tuh nantinya rancu harusnya kayak gini gini gini itu banyak banget belajar dari profesor di lab gitu kebetulan profesor aku kan ada dua nih di sini nah bayangin aja sebelum kita submit ke jurnal itu manuskrip paper yang mau di submit ke jurnal itu udah direview dulu sama dua profesor gitu jadi masukin ke profesor terus nanti di review dapat kayak komentar lagi harus benerin ini ini ini ini ini benerin submit lagi nanti bisa beberapa balik gitu mungkin yang pas pertama masih nggak kebaca atau nggak ngeh terus nanti pas baca kedua oh baru ngeh nanti benerin lagi gitu terus sampai profesor bilang oke okay, baru submit ke jurnal kayak gitu itu sih kalau yang paling berkesan lagi apa ya kalau secara lingkungan ya pasti di sini belajar banyak budaya baru, belajar bahasa baru, terus apa yang paling seru sih? Ya ketemu teman-teman dari negara-negara lain gitu ya, seru banget lah gitu. Tapi ya sekali lagi, sorry banget kalau aku cuman uh, ngepost di medsos <laughs> yang seru-serunya doang. <laughs> Duka-duka biar enggak. bikin kepengen. <laughs> itu, wah, ini seneng banget ya ngobrol-ngobrol sama Weni. Sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan dari Weni untuk generasi muda seperti kita supaya bisa terus belajar dan berkarya bagi bangsa. Waduh, bagi bangsa ya berat banget ini, Ci. <laughs> <laughs> Yang pasti ya, kalau misalnya kalian punya cita-cita, jangan mudah menyerah, harus terus berusaha, terus terus belajar, terus terkait karena ini berkarya bagi bangsa gitu ya kalau misalnya nanti kalian berkesempatan kayak belajar atau kerja di luar negeri biasanya aku selalu bilang nih sama orang-orang titip satu pesan kalau kalian berada di negara orang kalian tuh bukan cuman bawa nama sendiri gitu bukan cuma bawa nama misalnya nama alma mater sendiri bukan tapi yang dilihat itu yang paling disorot itu adalah negara Oh ini orang mana nih, kayak gitu Jadi, yaitu yang harus dijaga itu Harus selalu ingat Bukan membawa nama sendiri Tapi juga membawa nama negara Gitu aja sih Wah, terima kasih Wen Sukses buat studi lanjutnya Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang Untuk terus belajar dan berkarya Sampai jumpa di video inspirasi lainnya Hanya di channel Youtube Kalau well Studio Terima kasih, terima kasih Wen Terima kasih sih.